Sahabat Nyuki Explorer Channel Bertemu lagi dengan saya jadi ini saya ingin Membuat tayangan langsung Suasana di Yogyakarta Tepatnya di Jalan Kaliurang Dalam suasana pandemi Virus Corona Saat ini saya masih berada di jalan Di dalam rangka ngantar kerja di rumah sakit sebuah rumah sakit di Yogyakarta bagaimana suasana fabulitas di jalan kali orang nanti di Yogyakarta yang mana masih dalam himbauan untuk tinggal di rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. apakah jalannya masih lengang seperti saat timbuan awal-awal timbuan yang lalu beberapa hari atau minggu yang lalu coba kita saksikan bersama-sama si melaju dari jalan Cikidito ke arah bundaran UGM. yang ini di perempatan di rata kampus terkenalnya kita mau ambil kanan jalan kaliurang depan itu ke kiri sampai kota baru Seperti ini Biasanya Europe itu. Ya, Kita jalan Masuk Jalan Kalirang Universitas Kejamadani Sekadar wisatawan. Sekali ini enggak, suasananya aja jalan kali orang mungkin yang... kiri yang ini. Kanan ini jalan yang dibeli ya, garis seperti ini karena biasanya pakai nyebrang ini jalan kaki masih seruk ya. Masuk siang Jam berbagi nanti malam Ini perempatan Belak sumur Universitas Mada Jalan Kali Orang Pada siang hari Jam setengah Dua ya Kurang lebih hari minggu Tengah lima kalau gak salah ini Biasanya Ramai sekali Depan ini Sokan Mataram belakang Sepertinya lalu lintas yang ada di sini di kombinasi warga yang ada di Jogja biasanya sangat ramai karena di Kota wisata dan sangat pada wisata sedang ditutup saya lihat plat api, api semua ini yang ada di sini mobil yang melintas. Sama seperti ini persis mirip sekali dengan Yogyakarta 15 tahun yang lalu kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu ya bedanya 20 yang tahun yang lalu mobilnya tidak seperti ini jenis mobilnya so much. Eh, di atasnya lagi gitu, gitu. Suasananya seperti Mirip kurang lebih Kayak 20 tahun yang lalu Suasananya kayak gini nih. Atau malah lebih ya 20 tahun yang lalu masih agak ramai, itu lagi gitu. Ya depan itu adalah Perempatan ring road Pelengkar utara masih ada di jalan kali orang kilometer empat ini kira-kira kentungan kita itu perempatan kentungan perempatan dan road kentungan ini adalah yang kita mau ambil lurus suasana jalan kali orang yang biasanya betul-betul Iropiko makanya di bawah depan ini adalah underpass jalan bawah tanah depan yang tampak mobil-mobil pada para lewat ini di bawah tanah itu yang darah dari Magelang Solo lewat Orang Jogja, terutama Jogja Utara, dia pasti tahu bagaimana padatnya jalan kari orang. Sudah ada imbauan untuk tinggal di rumah saja, padatnya masih seperti ini. Tapi ini sudah berkurang lah, kira-kira 30 ini kira-kira. Saya tidak sendiri, ditemani anak saya. Nah, di belakang itu. Saya yang selalu ikut Menemani Perjalanan Kota Tata Duduk G. Duduk Lampunya masih merah Kandungan ini fenomenal pada saat merapi erupsi tahun 2006. di sini sangat chaos. tunggang langgang kiri kanan. di sini. Nah suasana lalu lintas jalan kali orang hai, suasana hai, untuk tetap tinggal di rumah hampir jam 2 Yeah. bombu yang saya lihat ini biasanya sangat padat. Sangat padat, Baik, kan, kawan, hmm. saya sampai di sini dulu untuk berbagi keadaan atau berbagi suasana Jalan Kaliurang dari kilometer Tadi kira-kira Sampai Kilometer 8 Ini kita sudah Masuk sebelum PLN tadi PLN Cakal Jalan-Jalan Saya ambil ke kanan Di sini, ini kelihatan agak sepi, ojek online yang dominasi. di depan itu. Ini suasana kampung. Di depan itu tempat tinggalnya personel semarangan seperti kita. Itu kalau lurus. Itu tempat jalan alternatif jalan kaliurang mau oh, masuk ke ring road utara menghindari keramaian jalan kaliurang Katungan biasanya lewatnya sini khususnya perempatan condong catur ring road condong catur hmm, kita lihat di sini Ya. Nah, seperti itu an. Nah, juga ditutup ya tangga. Itu jalannya ke sana ditutup juga. padat lalu lintasnya seperti ini kelihatan sempit. tadi saya ingin sampaikan suasana di jalan Kaliurang dari mulai masuk dari jalan titiroh tadi sampai jalan Kaliurang kelima terdapat PLN ya. itu suasananya di rekam pada tanggal 5 jam setengah 2 siang 2020 dalam suasana hebat untuk tetap tinggal di rumah video ini saya berbagi sambil pulang dari mengantar kerja di sebuah semoga bermanfaat dan tetap tinggal di rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak juga diri segera setelah sampai di rumah nanti kendaraan akan saya semprot lagi dengan disinfektan atau deterjen dan kita cek kesehatan kita lagi semoga bermanfaat terima kasih atas perhatian